baik teman-teman ketemu lagi hari ini kita akan bahas mengenai salah satu soal ujian nasional tentang nilai logaritma pada soal berikut diketahui jika 5 logaritma 3 nilainya sama dengan C maka 125 logaritma 9 nilainya adalah untuk menyelesaikan bentuk logaritma seperti ini maka yang pertama kita ingat sifat logaritma yaitu, jika ada A pangkat N, logaritma B pangkat N, maka senilai dengan M per N dengan A logaritma B. Dengan sifat ini, kita selesaikan soal yang tadi. Maka 125 menjadi 125. Logaritma 9 akan senilai dengan 125 menjadi 5 pangkat 3. Logaritma 9 menjadi 3 pangkat 2. Dengan sifat di atas, maka 2 kita pindahkan ke depan menjadi 2. 3 menjadi pangkat, kita menjadi pembagi. Per 3 kali 5 logaritma 3. Dimana sudah diketahui bahwa 5 logaritma 3 nilainya sama dengan B. Maka akan menjadi 2 per 3. Menjadi 2 3 kali B. Atau boleh dikulis 2B per 3. Demikian pembahasan mengenai soal logaritma berikut. Semoga bermanfaat dan terima kasih.